Alhamdulillah, Kami wa Kami wa Kami Wa billahi min syururi amalina.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 Inna allaha kana alaikum raqiba Iyaiha al-lazina amun attaqullah Wa kulu qawlaan sadeida Yislih lakum Wa yakfir lakum abnubakum Wa man yuti'illahu rasulahu Fakad fasa bawzan azim Amma ba'd Fa inna asdakal hadithi kitabullah Wa al-hadith Anu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah atas keutamaan rahmat Allah subhanahu wa yang mana hal tersebut lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kul bi wabirahmatih wa bi yafrahu wa khairum mimma ya katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala fabidari yafrahu dengan hal tersebut maka bergembiralah Kau khairum mimma ya yajma'un keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu taala khairun lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan yang termasuk dari keutamaan rahmat Allah Subhanahu taala ya akan datang bulan Ramadan yang mana dalam bulan tersebut, terdapat banyak amalan yang merupakan suatu nikmat kebaikan yang harusnya setiap dari kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba untuk melakukan hal tersebut. Ajamas sekalian dimiliki sepanah tarah di antara amalan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan adalah qiyamul lail salat malam atau salat terawih. yaitu salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah Adapun pembahasan kita di malam ini terkait dengan jumlah dari rakaat qiyamul lail salat tarawih tersebut apakah boleh lebih dari 11 rakaat ya eh. Sebelumnya terdapat keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang melakukan salat malam wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man koma Ramadhan iman wa min dari Abu Hurairah, radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man koma Ramadhan iman Siapa yang komah. Yaitu melakukan sholat. Di bulan Ramadan. iman wa ihtisaban. Karena keimanan dan ihtisab. Maka pahalanya. Aghufirulahumatakotnamimindambihi. <tuh> maka diampuni baginya. Kesalahan apa yang telah lalu darinya. Kautawan besar. Siapa yang melakukan solat malam Di bulan Ramadan Iya yeah. Di dalam hadis ini Terdapat dua Permasalahan Al-Maslatul Ula Permasalahan pertama Fadlu Qiyami Ramadan Wasolatittalawih Permasalahan pertama itu Keutamaan dari kia Ramadan salat Di bulan Ramadan Wasolat Tarawih Dan solat tarawih Ini yang kita Lakukan di bulan Ramadan Salat malam Sunnah secara berjamaah Disebut solat tarawih Eh Jemaah sekalian di belakang subhanahu wa ta'ala. Ajama'ul ulama ala anna qiyaman Para ulama bersepakat bahwasanya, astolat malam di bulan Ramadan termasuk dari sunnah sunnah yang paling ditekankan sunnah muakkadah bukan wajib Ya, sebab perannya terdapat pahala dan keutamaan besar ya. jadi para ulama bersepakat bahwasanya i'mulail salat malam di bulan Ramadan termasuk dari sunnah yang paling muakkad, paling ditekankan, paling dianjurkan. Sebab padanya yaitu pada salat malam tersebut terdapat keutamaan dan pahala yang sangatlah besar. Eh, dalam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man koma Ramadhan imanan wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang koma, yaitu melakukan sholat di bulan Ramadhan imanan." karena keimanan wahtisaban dan ihtisab maka pahalanya aghufirulahumatakadamamintambeh maka diampuni baginya dosanya apa yang telah berlalu iya keutamaan besar bagi siapa yang tegak melakukan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadhan dan makna imanan ait tasdiqan biwa'dillahi wa ikhlason tadi disebutkan bahwa mengkom ramadhana imana wahdisaban. ya siapapun yang berdiri yang melakukan salat di bulan ramadhan yaitu salat tarawih Imanan. Imanan maksudnya. Dia membenarkan. Janji Allah subhanahu SWT. Dan keutamaan Allah SWT. Dia jujur. Membenarkan. Janji dan keutamaan Allah SWT. Dan janji yang disebutkan dalam hadir. Allah menjanjikan. Siapa yang tegak. Melakukan solat malam di. Bulan Ramadan. Qolat tarawi Dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala di sini adalah gufir lahum Dia kesalahannya, dosanya dari yang telah berlalu. Ini makna imanan. yaitu dia membenarkan Janji Allah Subhanahu wa keutamaan Allah Subhanahu ihtisaban eh lillahi wahdaw. yaitu dia ikhlas semata kepada Allah Subhanahu jadi dia salat taraweh. dia membenarkan jujur terhadap janji Allah Subhanahu wa dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ini syarat dari mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengharapkan pengampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu darinya, maka syaratnya haruslah dia salat dengan iya, jujur membenarkan janji Allah Subhanahu wa serta dia harus ikhlas semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya di sini beta firidunubi dengan diampuni dosanya. Tajam sekali yang dimulakan Subhanahu wa taala. Eh. Ini keutamaan bagi yang melakukan salat malam yang disebut di malam Ramadan disebut salat tarawih. Wa jamal ulama alasmuhiyat kiamul lail di ramadhan istsalat jamaah, wawah maiau rafu bi salat tarawih dan para ulama bersobat akan disyariatkannya kiamul lail ya salat malam di bulan ramadhan secara berjamaah yang ini dikenal dengan nama salatut tarawih dengan nama salat tarawih iya waqad aqoma nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'di layali ramadhan summa taraka li'udrin iya dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dengan sebagian sahabatnya pada sebagian malam di malam ramadhan Kemudian Nabi meninggalkannya itu tidak melakukannya karena ada udzur. Ya. Yeah. Dalam sahihain An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat la talailatin fil masjidi wa sholla bi sholati an-nas bahwasanya Rasulullah s.a.w. Sholat satu waktu. Suatu malam di masjid. Kemudian manusia pun ikut sholat bersamanya. Kemudian beliau sholat selanjutnya di malam kedua. Maka manusia pun menjadi banyak mengikutinya. S.a.w kemudian manusia berkumpul, ya melakukan sholat malam tersebut di malam ketiga atau malam keempat, ya. akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Untuk mengimami sholat. Iya. khuruj ilaykum illa. an, an alaykum. Iya fi Ya maka tak kalah pagi hari Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya saya telah melihat apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar bersama kalian kecuali karena saya takut salat malam tersebut diwajibkan atas kalian." Ya. Hal tersebut Kejadiannya di Ramadan. Maka dari sini nampak bahwasanya Sholat malam atau sholat terawih bukanlah wajib. Ya, yeah, Sebab telah dilakukan oleh Nabi SAW dan Nabi di saat itu tidak continue melakukannya. Yeah, terhalangi karena Nabi khawatir bahwa sholat malam atau sholat terawih tersebut diwajibkan atas umatnya. Eh. tumah yaha Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi khilafatihi. Kemudian Umar bin Khattab menghidupkan hal tersebut yaitu melakukan salat tarawih eh pada zaman Khalibahnya, Fa jamii'un fa jama'a an-nas fi ala Eh لما زال عذر في تركها وأجمع عليه الصحابة في عصره ووقته Perhatikan jamaah sekalian dimulai kelas 500. Wah, sohih Allah di aneh, jumhurah 0000. Mataha isolat di jamaah 1200. Yang sohih menurut jumhur ahlul ilmi bahasanya, ya melaksanakan solat tersebut. Ya, sejarah berjamaah itu lebih utama, lebih bagus. Eh, wah ada muslimin dan ini adalah amalan dari kaum muslimin. Eh, iya. dan disebutkan ya keutamaan dari salat berjamaah, salat tarawih berjamaah. Eh, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu man kaum ma'al imami hatta yang syarifah. Kutibalahu qiyamul lail. Ya wa'isna ro sahih. Bahwasanya sungguhnya siapa yang Sholat. malam terawih. bersama dengan imam hingga selesai. Maka kutibalahu qiyamul lail, maka dituliskan untuknya qiyamul lail secara penuh. Ya, ini yang menunjukkan bahwa utamanya Sholat berjamaah dengan Ya, kaum muslimin di masjid. Ya, sebab ini tidak didapatkan kalau dia sholat di rumahnya. perhatikan hat hatta yang sorifah. Atau mangkoma ma'al imami hatta yang sorifah. Siapa yang sholat bersama imam hingga selesai. Jadi keutamaan ini didapat kalau dia sholat bersama imam. Ya Jamaah ya, sekalian, mulakanlah subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya permasalahan kedua ada lurakaat di bulan Ramadan. Jumlah rakaat dari salat malam. Ya. Pembahasan ini ya berkaitan ada jumlah rakaat dari sholat tarawih tersebut. Eh, yang biasa kita lakukan anugerah berapa rakaat? Nah, ada delapan, Ahsan. delapan, iya sampingnya iya iya pembahasan kita di malam ini apakah boleh menambah lebih dari sebelas rakaat iya delapan tambah tiga berapa sebelas Ya, jamaah sekalian dimulai Rasulullah S.W.T. Aja'afi sahihain an Aisyah radiyallahu ta'ala anha qalat Datang dalam sahihain buhari muslim dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha anha qalat bahawa sungguhnya Aisyah berkata Ma kana Rasulullah s.a.w. ia zidu bi-rabadhan wala figairi ala ihda asara raka'ah Yu sholli arba'an fala tas'al an husnihiinna wa toolihinna thumma an wa toolihinna thumma yusholli wasallama yukimul layali ramadan bi shada ashra raka'ah wa la 'ala wayaktariya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'adad ar pasifatil wasibatil qiyam. Iya. Perhatikan catatan dalam hadis Aisyah bahwasanya beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah menambah sholat pada Ramadan. Iya, dan juga pada selainnya tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Ya. Yeah. Jadi yang paling banyak dilakukan Nabi. Solat malamnya. Solat. Siyamul lainnya adalah 11 rakaat. Ya. Yeah. Bentuknya yusolli arbaan. Ar Nabi solat 4 rakaat. Ya yeah. falat as'al an husnihinna watulihinna. Eh, maka jangan engkau tanya tentang panjang sholat tersebut. Dan tentang bagusnya sholat tersebut. Empat pertama. Kemudian. Kemudian sholat empat rakaat. Maka jangan kamu tanya. Akan baiknya sholatnya dan panjangnya sholatnya. Jadi empat. Kemudian. Empat. Berapa? Delapan. Yeah. Iya. Kemudian Kemudian beliau sholat tiga. Iya. Maka anak Nabi SAW Maka anak iya Melakukan sholat malam dengan 11 rakaat dan tidak menambah Tersebut. Iya. Yeah. Jadi, yang paling banyak dilakukan Nabi adalah sebelas rakaat. Ya, yeah. dan disebutkan tadi empat, pertama kemudian empat, selanjutnya kemudian tiga. Dan empat ini dari Lohir, hadis menunjukkan bahwa boleh sholat tarawih tersebut empat, kemudian empat, kemudian tiga. Dan tiga ini. Ada dua bentuknya. Boleh dua, kemudian satu. Dan juga boleh sekalian, tiga rakaat. Iya. Yeah. Dan ini adalah pendapat Jumhur ulama bahwasanya Ya, yeah, boleh sholat tersebut, ya yeah, sesuai dengan yang nampak dari hadis-hadis, sholat malam tersebut bisa empat. Bisa empat rakaat. Empat rakaat, empat rakaat. Tapi eh, lebih bagusnya adalah dua dua ya dua rakaat kemudian salam kemudian dua rakaat salam kemudian dua dua dan seterusnya ya sebab Nabi bersabda ya solatul nail masna masna Salat malam itu dua dua ya maka yang paling banyaknya dilakukan adalah dua dua dua tapi terkadang boleh dengan seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah. empat Kemudian tiga atau dua dengan satu. Ajaran sekalian mulai karena Subhanahu Wa Taala falasak keannelafdal maka tidak diragukan bahwasanya yang lebih utama adalah ikhtisor terbatas dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan jumlah rakaat berapa? 11 rakaat. Ya. Yeah. Kemudian waqtanabu wa ikhtalafa al-ulama bi ziyarati al-adad. Dan para ulama berselisih. Ya, yeah. akan tambahan dari jumlah ini. Jadi jumlah yang dilakukan oleh Nabi adalah sebelas tidak lebih ya yeah. sekarang para ulama berselisih kalau ditambah ada tambahan dari sebelas tersebut apakah boleh ya yeah. kalau dari sisi perbuatan nabi yang paling banyak nabi lakukan adalah sebelas rakaat adapun ucapan nabi sholatul laylomats namatsna atau dari Ibnu Umar. Bahwa sholat malam itu dua-dua. Maka tidak ada. Batasannya. Iya. Eh, jadi para ulama. Berselisih pendapat. Ya tentang. Tambahan dari. Sebelas rakaat tersebut. Ya padahaba. Killa tu min ilmi ila alami jawazi ziyadati ada ya. jadi para ulama berselisih akan tambahan dari 11 rakaat ya sedikit dari ahlul ilmi berpendapat akan tidak bolehnya tambahan dari Serba serakat ini, ya. Yeah. Kenapa tidak boleh bagi mereka? Ya, yeah. antok kenapa tidak boleh? Ya, yeah. terus ini ampal. Kenapa tidak boleh? menyirisi perbuatan Nabi. Tapi Allah juga naik mengatakan sholatul layl, masna-masna. Ini tidak ada pembatasan jumlahnya, dua dua dua dua dua dan seterusnya. Ya. Jadi perhatikan, kecil sedikit dari ulama Ahlul ini yang merpandang bahwa berpendapat bahwa tidak boleh ada tambahan ammalabi dari 11 rakaat. Ya. Kenapa tidak boleh? Liannahu lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tambahan tersebut adalah jumlah yang muhdatsah. Adalah jumlah yang diadakan. Ya. Ini pendapat sedikit dari ulama. Ya, yeah. kalau yang banyak, apa lawannya? Tidak boleh, boleh. Tadi yang tidak boleh sedikit, sedikit kila sedikit. Kalau yang banyak apa boleh? Perhatikan, wadah baju ruah alil ilmi. Ila jawab ziyad Ala arah adad ya, yeah. jumhur mayoritas dari ahlul ilmi ya berpendapat akan bolehnya tambahan dari jumlah ini, boleh lebih dari sebelas rakaat, ya. Halam yamnaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min min ziyadah, ya. Yeah ya sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak melarang dari tambahan ini ya Nabi melakukan 11 rakaat tapi Nabi tidak melarang tambahan dari sebelas rakaat tersebut ya ajaran sekali yang dimulai subhanahu wa watalah Ya, apa dalilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah? Ya, tidak melarang hal tersebut. Ya, sebab dari fiil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah itu dipetik darinya hanyalah keutamaan. Lebih utamanya. Berarti kan? Wa innama yustabar min fi'lihi afdali ya sesungguhnya yang diambil fa'idah dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah afduliya lebih bagusnya sebelah serakaat bukan pelarangan dari tambahan ya walimajaa fi umar anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah masna Ya berdasarkan apa yang datang dalam dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi bersabda salatullail masna masna salat malam itu dua-dua. apabila salah-soran dari kalian takut subuh masih waktu subuh maka sha rakaatan wahidatan maka salatlah dia satu rakaat ya dipahami dari sini bahwasanya ya jumlah paling minimnya dari salat Witir atau salat malam adalah berapa satu. Rakaat. Tiba maksudnya kalau saya bilang jumlah minimnya. Minimal. Paling sedikitnya. Paling cd-nya. Iya. Apa lawannya minimal? Maksimal. Iya. Berapa maksimalnya sholat malam? Berapa maksimalnya rakaatnya? Apakah sebelas? Ya, yeah. salatul malam dua dua. Ya, jadi apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh maka solatlah satu rakaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara mutlak jumlah dari solat malam yaitu masnah masna dua dua. Ya, tidak menentukan jumlah. Ya. Yeah. Tidak menentukan jumlah tertentu. Nabi tidak mengatakan sholat malam 11 sebelas. Ya, atau 13 Nabi mengucapkan sholatul layak masna-masna dua Tidak diberikan ya, batasan tertentu. Jumlah tertentu dari sholat malam tersebut. Ya. Ajamah sekalian yang melakukan subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ya an ولا فرق بين هذه بين صلاة الليل في رمضان أو غيره وهذا هو Ya anda kata tambahan dari selbas rakaat terlarang memenuah terlarang maka pasti dan Nabi Shallallahuaihi Was ya akan menjelaskan iya dalam hadis ini akan tidak bolehnya ya tambahan ya. jadi andai kata tidak boleh anak tambahan melebihi dari Sebelas rakaat maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskannya dan ia ya, tidak boleh mengakhirkan penjelasan di saat waktu yang dibutuhkan. Jadi maksudnya, ada mujaawat takhiri lebayan an waktu haja yaitu tidak bolehnya mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan perkara tersebut ya yeah. jadi anda kata tidak boleh ada tak lebih tidak boleh melebihi tambahan dari 11, maka pastilah Nabi Sallallahu Alaihi akan menjelaskan hal tersebut sebab tidak boleh mengakhirkan penjelasan di saat diperlukan ya yeah. Insya Allah Ta'ala dipahami makna ini ya yeah. dan tidak ada perbedaan antara salat malam di bulan Ramadan atau selainnya dan ini adalah ya pendapat yang rajih pendapat yang kuat bahwasanya ya tambahan dari sebelas boleh ya tapi yang lebih utamanya adalah sebelas rakaat wal muhaafaratu ala sifatil aula min al muhaafarati ala adat iya wal amrhu nawasi, walaikna alafzulu makaan alaihi nabi sallallahu alaihi sallamah, walaia tsergah saksi betudihi manzada ala pda serakaan ya dan menjaga ya yeah, akan sifat sifat Sholat tersebut lebih utama daripada yang menjaga jumlahnya. Iya, yeah. maksudnya lebih utama iya yeah. menjaga dari sifat salat nabi seperti yang dilakukan nabi daripada ingin mendapatkan jumlah yang banyak. Dan perkaranya di sini adalah perkara yang wasi, ada keluasan. Ya, yeah. akan tetapi yang lebih utama adalah Sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan tidak boleh seorang di sini, ya, apa namanya, ya, terburu-buru atau apa namanya, terlalu keras dalam permasalahan ini, yaitu menganggap bid'ah atau menganggap terlarang, ya, orang-orang yang melakukan lebih dari. Sebelas rakaat. Ya. Yeah. Katakan salah ini. Tidak dituntungkan oleh Nabi kalau melakukan lebih dari sebelas 11...